Ya, wow <laughs> Come back to my channel, Fitri yeah. Helen Octia. Jadi ini aktivitas para BMI juga, yang berada di asrama ketika uh, mereka ayo, sedang ayo, menunggu ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, nah, baru ya Cinta, sedang ya. menunggu dijemput atau menunggu job untuk hari minggu itu bebas ayang. bisa masak dan makan bersama untuk kalian yang belum tahu aktivitas para BMI yang ada di Taiwan ketika sedang menunggu job atau menunggu jemputan dari bosnya. Jadi aktivitasnya halo. seperti ini. Halo, Sih say hello dulu. Mbak-mbak semuanya, cece-cece -ce -ce yang cantik, semangat ya. Enggak aman. Pak Saman. Eh, kosleyo. Sayannya malah rindu. Rindu bojo. Bujono. Buju siap rasa blangka. Siapa? Amir Amir. Ya. Rindu. Oh, yang rindu ya. Bahla deh. Oh iya, pengates. Amit amit ah adoh WA. Posting hmm. loh Kayak orang Jawa warteg. untuk menikmati <tik> <Suma> ini, mengobati <tik> <tik> rasa rindu <tik> kita kepada <tik> Apa Eh, uh, mm. mm. mm. ya. Cici. Hai, ini karena orangnya lagi ada, jangan ya, mukanya nggak sopan Iya, yeah, menu uh, makan siang wow. bersama ini kan dibagi loh kita. Halo, adik, hey. Bu Yul, lagu melek saya. Belok langsung, ini ini ini Yul loh, ini apa aku, aku, aku di mau nah, aku. Mama udah tadi ya. nanti eh yo, kasih di, di sini adalah aktivitas putra TKI ya tenaga kerja Indonesia yang, yang saling bekerja sama pejabat sendiri ya. kita si Mbak Nur. Halo Mbak Nur. Ya. Dan Mbak Nur ada Mbak ini juga. Halo semuanya. Semangat ya. Kita semua sedang berjuang di sini. Sehat selalu buat para BMI Guys. Hunters. jangan lupa subscribe semangat semuanya lupa ini nah jadi aktivitas mereka itu ini kalau hari minggu bebas ya guys jadi kata mereka kalau hari minggu itu bebas tengah hp bebas boleh liburan juga dan kumpul-kumpul masak-masak tapi kalau untuk hari biasa Senin sampai Jumat itu termasuknya hari